Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Ini daripada Arnawan Channel, ya. Channelnya Abang Iwan. Di sini ada luar biasa. Masjid di Malaysia sudah makmur. Masjidnya oke. Okay. Saya tak takut kelaparan di Malaysia. Wow! so saya penasaran sekali dengan video ini langsung saja kita tonton videonya guys let's go oke jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys untuk channel Abang Iwan ya Hai assalamualaikum jantik. warahmatullahi wabarakatuh selamat datang jantik di Arnawan oh, channel Oke okay, di video kali ini saya uh Bukan saya untuk membeda-bedakan ataupun macam mana mana yang lebih baik. Menurut saya ini info yang uh, sangat bermanfaat. Okay. Uh, sekarang ini saya berada di Masjid uh, Kota Damansara lah ya. Hari oh, Jumaat uh, saya membuat Malaysia. video. Okay ikuti perjalanan saya ke Masjid Kota Damansara. Okay ini solat Jumaat ya. Okay di Malaysia ni uh, setiap kali hari Jumaat uh, pihak masjid ini uh, menyediakan namanya. Uh, Jual dah ya, jual dah makanan sebelum hmm. menunaikan solat Jumat. Macam inilah di Malaysia ya. Uh, keadaan di Malaysia, uh, namanya makanan itu sudah saya tak takut lapar dah di Malaysia ni. Karena apa? Ya, di Malaysia ni negara yang uh, orang kata uh, makmur lah ya, makmur ataupun uh, dari segi makanan di Malaysia ini tak pernah lah saya dengar orang uh, mati kelaparan kan? Betul tak? Uh, bukan saya nak membeda-bedakan Ataupun macam mana Di Malaysia ni memang uh, Luar biasa sekarang Setiap ini ya uh, Setiap kali Pembagian makanan Ataupun dari pihak masjid pun disediakan juga Makanan okay. Daripada uh, Orang luar pun Juga Kadang-kadang daripada luar uh, Letak makanan Di atas table tu Meja tu kan Jadi hmm. Sebelum menunaikan Solat Jumat Di Malaysia ni memang uh, Seperti ini ya uh, Kadang-kadang Makan Tapi kalau di Apa Di masjid Kampung saya tak adalah Mungkin hmm. memang tak ada Memang langsung tak ada Tapi tak Maka tahu lah di masjid-masjid yang lainnya di, Saya pun tak pasti uh, Tapi bandar, yang pastinya di masjid banyak. Malaysia seperti ini kondisinya. Ini bukan acara kenduri ataupun apa apanya Ini memang daripada pihak masjid langsung yang menyediakan uh, makan minum Ataupun daripada ada orang luar pun bagi juga Macam inilah di Malaysia ya Uh, di Malaysia ni Janganlah takut kita kelaparan Merantau Karena apa? Di Malaysia ni Negaranya makmur Aman Damai Bersih uh, Lagipun satu tert tertib kan Saya banyak Banyak belajar di Malaysia ni Banyak Masa. yang Patut saya Dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat Yang berfaedah kan hmm. uh, Okey kita tengok suasana Di masjid ini. Jom Okey Macam inilah suasananya ya Sebelum melaksanakan solat uh, Jumat uh, Jadi Orang bisa Kita duduk di table ni Kita apa Makan, makan. kan uh, Kita tengok Banyak orang Bagi lagi lah Bergantian uh, Bagi laluan orang yang nak duduk juga kan, uh, kan Nak makan juga Jadi Macam inilah suasana majik yang ada di Malaysia Kan uh, Macam ni kan Subhanallah Terbaik bang Murah rezeki abang ni sihat selalu diberi kesihatan. Tengok dia membagikan makanan ya oh, uh, Domino ni, pizza sehat subhanallah meriah yang majid di Malaysia ni. Terima kasih bang, terbaiklah abang ni. Oh nampak guys pizza tu di majid guys pizza macam-macam ada nasi lemak ada buah-buahan ada kan? Uh, nampak tu. Buah-buahan ada, nasi lemak ada, pisang ada, macam-macam makanan dekat sini. Luar, luar biasa luar. sekali ya. Ha. Meriah. <laughs> Meriah di Malaysia ni. Saya tak pernah lah di Malaysia ni selamanya, uh, namanya kelaparan ya Di Malaysia ni saya tak pernah lagi merantau di Malaysia ni kelaparan. Alhamdulillah di Malaysia ni salah satu negara yang... Uh, Dikatakan makmur lah ya Tak ada orang kelaparan Tak pernah-pernah jadi Di Malaysia ini rasa kasihan Rasa pemaaf Warga Malaysia ini dia Makanya banyak sekali warga-warga asing yang datang ke Malaysia ini Dia seronok kan gitu Selain warganya Ramah Baik, murah senyum, tak sombong kan? Ha, bukan saya uh, nak membanggakan Malaysia, bukan. Bukan saya nak membanggakan saya ada family di Malaysia, bukan. Ini hanya pengalaman saya, cerita saya kan gitu. Cerita daripada okay. kehidupan saya di Malaysia ini kan. Aha, ha, dia jadi dia macam ni saya macam patut war-warkan benda ni, benda yang baik. Rasulullah, Rasulullah SAW mengajar kita benda yang baik kita kena war-warkan Yang seperti inilah contohnya uh, Bukan saya kadang-kadang netizen Taiwan, Tak payahlah buat macam ni Bukan, bukan saya niat, saya bukan niat uh, nak puji kau Bukan, Ini benda yang menjadi kenang-kenangan saya bagi saya di Malaysia kan Betul. Saya pun terharu kan, ada benda-benda yang baik macam ni Bukan, okay. saya pernah ambil nasi lemak juga ni kan Uh, jadi saya pun a uh, terharu lah ya. Ah uh, okey. saya bagi selamat. Saya tengah ni tengah apa tengah buat vlog. Ya. Saya buat Ini kawan saya guys. Buk. Buk Buk. Kawan kece saya. <coughs> Fire dog Saya tadi udah makan pizza dah. Okey terima kasih kepada orang apa? yang sudah support channel saya. Saya, saya ucapkan terima kasih. Okay. Ambil 2%. video berikutnya. Bye.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 oke okay guys sudah selesai videonya saya lihat tadi vlog daripada abang Iwan di Arnawan Channel dan Masya Allah kita lihat ya Masya Allah di hari Jumat banyak sekali juada-juada istilahnya orang yang memberi makanan ke sana pun ah, di Indonesia di masjid saya sebelah rumah ini sama seperti itu ya sama saja banyak istilahnya orang-orang dan -orang juga masih menyediakan istilahnya juada ataupun makanan biasa itu makanan-makanan nasi terus snack-snack uh, macam tuh. dan itu memang seronok Guys, ketika kita meng-share kebaikan, ketika share istilahnya uh, sebuah hal yang membuat kita tuh uh, ingin tergerak juga untuk melakukan kebaikan itu, maksudnya sedekah makanan, sedekah uh, apa nama tuh snack dan lain sebagainya, itu memang memang betul-betul membuat kita tuh apa ya senang dan seronok eh, karena macam nih, kalau kita share kebahagiaan, ya share kebahagiaan macam berbagi makanan, ya, kan snack dan lain sebagainya. Ketika orang makan dan mereka bahagia maka kebahagiaan itu ya energi bahagia itu akan datang kepada kita, akan masuk ke dalam diri kita, sehingga orang yang senantiasa bersedekah itu jarang sekali istilahnya stres, jarang sekali istilahnya macam sedih terpuruk dan lain sebagainya orang yang senantiasa bersedekah itu akan menjadi dirinya itu kebahagiaan ya, senantiasa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan daripada orang lain, sebaliknya apabila istilahnya kita menyebarkan keburukan-keburukan maka ya ketakutan kepedihan kesedihan semua pasti akan datang kepada kita maka daripada itu apabila kita sekarang stres apabila sekarang itu kita macam gundah gulana maka keluarkan uang kita harta kita untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang miskin bagi orang yang tak punya bagi semua orang yang kita tahu yang kita nampak bagilah makanan karena setiap istilahnya kita memberikan makanan mereka akan bahagia bro mereka kenyang lalu dibuat ibadah dan lain sebagainya mendoakan kita Allah dan disitulah istilahnya letak di mana istilahnya kita akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri Oke okay, terima kasih guys udah tengok video ini sampai selesai Buat teman-teman semua yang request terima kasih banyak Dan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram Atau komen di kolom komentar Terima kasih saya Pamen untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh